nggak ada. Cuma kan kemarin katanya orang rumah saya itu bersih-bersih. Nyapu kan. Dia nengok dia juga kaget, saya juga kaget. Jadi entah gimana caranya bisa kayak ini, saya juga nggak tahu. Mungkin itu dari yang kuasa lah.